Seorang bandar sabu-sabu ditangkap polisi di Kelurahan Tirta Siak, Pekan, Baru Riau. Oke. AR yang sudah menjadi target polisi diringkus saat hendak pulang ke rumahnya. Tersangka diburu polisi berdasarkan pengembangan dari tersangka AW yang telah ditangkap lebih dulu. Dalam penggeledahan di rumahnya, polisi menyita 1,25 kg sabu-sabu yang disembunyikan dalam kamar. Tersangka merupakan pemasok sabu-sabu kepada empat pengedar, yakni AW, DN, DS, dan CA, yang semuanya sudah tertangkap. Polisi masih menyelidiki asal barang terlarang itu. Awal dari pengungkapan sanggah sejumlah 21 gram yang kita kembangkan, kita tangkap atas nama AW. Dari penangkapan tersebut, akhirnya kita bisa mengembang berkoordinasi dengan Uh, Satuan Satu Polda kita bisa memancing mengamankan AN dan DS di Jalan Amperas tim gabungan Resmob Polda Subdit Satu dan Resmob Polres uh, berhasil mengamankan saudara Muhammad Anwar Ramadan alias R satu e, tahun lebih Tersangka dikenai Pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman mati.